Selamat pagi guys, selamat jumpa lagi kembali jalan Dalam dari suasana Sena jalan Sejahtera Semoga Anda menjaga ya Masih topik okay ikut di akhirnya -akhir, dengan internet di rumah saja dengan hashtag di rumah saya serta-merta saya Semoga yang masih bisa dibalikkan Karena dipandalkan kondisi Sesuatu hal yang Barangkali beberapa hari Upload Dan upload channel ini Jadi Nanti akan uploadnya membuat Semoga lanjut ada nah, masalah adanya kurang uh, memenuhi syarat apa itu uh, untuk mengupload. Lalu mengupload saya memorinya terlalu penuh, -penuh belum bisa. Bukan di upload uh, guys. Uh, tambah ruangannya supaya menguarinya lebih banyak. Untuk uh, saya akan berlanjut dengan bentuknya semoga. Lantas ya baik, teman banyak baik. Ini dengan... di daerah Timur ini ya di Kita menunggu tentang kulitnya suasana dengan ini terang terangku. semoga kulit dalam bahwa saya dalam badan saya saja, dan salam sejahtera dari saya jangan lupa, like channel yang menjadi dan tertidur dalam info-info yang terbaru, ya menginspirasi dan kita saat ini sekarang banyak oh, satu info semoga bermanfaat. berlanjut, ya, dengan baik-baik saja. Ya.